Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara daftar PPS untuk pemilu tahun 2024. Nah, oke teman-teman, sama halnya seperti pendaftaran PPK, pendaftaran PPS pemilu 2024 hanya dilakukan melalui situs siakba.kpu.go.id dan untuk pendaftarannya akan dibuka tanggal 18 Desember 2022 dan untuk teman-teman yang ingin daftar PPS Pemilu 2024 wajib memiliki akun terlebih dahulu di Siakba nah untuk pembuatan akunnya simak video ini sampai selesai langkah pertama kita buka dulu browser yang ada di handphone kita atau di perangkat yang sedang kita gunakan kemudian pada kolom pencarian kita masukkan Siakba seperti ini Lalu kita pilih yang paling atas ini yaitu siakba.kpu.go.id. Nah, setelah dibuka akan ada tampilan login seperti ini. Dan pada halaman ini kita pilih yang belum memiliki akun, silahkan buat akun di sini. Kita klik di bagian pembuatan akun baru seperti ini. Lalu kita akan diarahkan pada halaman pembuatan akun seperti ini. Dan di sini kita isi biodata lengkap kita termasuk nama, email, nick, password dan yang lainnya. Langsung saja, kita masukkan seperti ini, dan selanjutnya kita pilih register seperti ini. Oke, di tahap ini akan ada pesan: "Terima kasih sudah mendaftar di portal Siakba. Untuk aktivasi telah dikirim ke alamat email. Silahkan cek email Anda." Nah, di sini kita tunggu verifikasi akunnya masuk melalui email. Jika emailnya sudah ada, langsung saja kita buka email tersebut. Kemudian kita pilih aktivasi akun seperti ini. Lalu akan ada tulisan lagi sudah terverifikasi. Lanjut kita ke halaman login lagi seperti ini. Kemudian kita masukkan email dan password yang tadi kita buat. Nah, pada saat login pertama ini, kita diharuskan untuk melengkapi biodata kita. Nah, di sini kita isi biodata yang belum lengkap, teman-teman. Jika sudah, langsung saja kita pilih simpan. Nah, selanjutnya kita akan dialihkan pada halaman ini. Dan di sini dikatakan Anda belum memiliki lamaran. Silahkan mendaftar di sini. Kita coba klik. Dan di sini kita pilih badan ad hoc seperti ini. Selanjutnya kita pilih posisi yang kita inginkan. Oke, di sini ada keterangan, tidak ada jadwal. Untuk saat ini, belum dibuka seleksi untuk posisi yang Anda cari. Silahkan hubungi KPU provinsi atau KPU kabupaten atau kota yang dimaksud Nah ada peringatan seperti ini mungkin karena untuk pendaftarannya belum dibuka Karena untuk tanggal sekarang adalah masih tanggal 5 Desember Sedangkan tanggal pendaftarannya itu adalah tanggal 18 Desember Nah oke teman-teman jadi untuk tutorialnya akan saya lanjutkan setelah pendaftarannya sudah dibuka Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik tombol subscribe untuk membantu channel ini agar semakin berkembang kedepannya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.